Sini, oh vitamin baru, resiko kejora Apa ini mereka ya? Apa ini? ya? noh kenapa mereka berdua? Teman-teman, kenapa mereka berdua ini? mereka nih, canggung masih ngeri canggung apaan? apaan? apaan? apaan? ini apa sih ini? lumayan ya, vitamin guys vitamin yang dirindukan guys vitamin yang dirindukan nih nih dedek, sedang apa? Foto-foto ini berapa jam yang lalu loh Dan ini dia Bapaknya guys Bapaknya Lagi ngapain dia? Lagi ngapain? Seperti berdoa gitu ya umurnya sama kayak gue ya Boy? 27 tahun tua sekali ya hah, apaan nih? anda jelas tuh ibadah cuma kebutuhan perpanjang, makanya nanya anda soal bola nggak? gitu karena main bola makanya extend, extend dulu jadi fokus ibadah dulu seminggu, abis itu fokus bola? Enggak juga kok. saya mau jadi pemain arah bukan, tapi disana sudah main dulu dua. Napa katanya? Aku sih, ane ketemu sih, saya tambahin. Ilmi, Ilmi. sama Boim. Tapi enggak teman. Dan nyakin Abib bisa main. Ade ibadah di sini fokus Don karena kita ngaji quran dan lain sebagainya. Napa suka karat? Kan ane. Gua sibuk juga itu ada. Tapi ada sambilan dakwah ya. Sambil sama orang-orang di sana. Mantap banget. Udah bisa coba sarap, coba, ajakin ngobrol sarap. Di sana ketemu yang main lay. Nah, banyak nya Coba bahasa Arab. Coba ajakin kamu bahasa Arab dong. Aku mau dibojokin mulu. Itu ada sisi Ini nama salah satu. Aliza umur komisnya. Enggak apa-apa lagi, Mas. Sudah fungkar ya. Cross itu bukan pemain bola striker. Bukan, gelandang dong. Oh, Tony Cross, Tony Cross, Tony Cross. Tony Cross. Cross itu kan merek api. Oke, santai. Cross itu Cross. Ada lagi pak sumbangan. Nah, lawan yang gemuk kan cross. Cross. Cross itu bukan lagi jalanan. Lawan jebret lah. Cross itu kan jarak. Cross sempukan. kris, kris, kris Waktu dulu masih waktu. Huh, vitaminnya mantap nih guys. Masih ada. Ya ya Haji. Ya Haji. Ya haji. Real <tuk> nah, dia Orang kalau ibadah itu di sana. Oh, ya. yang, oh ya. tak tak banyak Kita gitu. gitu. cuma bilang eh ya. jangan jual lima harga. Ya, dia bilang juga. Halal, halal, halal. katanya. Halal di tempat makan. pulang bayar. Eh, eh, eh, eh ini yang ini yang di dalam lapangan kebanyakan bapaknya emaknya mana nih emaknya nih wow kita screenshot dulu teman-teman sebagai bukti vitamin gitu dah ada vitamin guys vitamin terasi <laughs> Kalau yang ini udah lihat belum teman-teman? Hah? Udah lihat belum ini? Dengan foto bersama Daniel Eday. Keren banget lah. Siapa tuh? Nah ini juga dengan ibu presiden nih guys. siapa lagi ini guys? Abang Si abang eee, Mantep banget ya Oh please lalai like, guys Tolong bagiin videonya Bagiin Like komentari bagiin gitu Biar penontonnya banyak gitu Kalau sedikit males Males gitu guys Sepi gitu kan Makanya bagikan di status WA kalian Bun Di Facebook dimana kayak gitu, biar banyak penontonnya rame dan semangat tentunya kalau sedikit kalau sedikit gimana ya guys sepi gitu kan huh? kurang seru juga kan hmm gitu guys hmm, bagikan videonya, bagikan uh, YouTube please recommend, recommend my video my YouTube videos gitu kan tolong rekomendasikan video Wessler biar kembali hidup gitu, guys ya. ya banyak orang bikin berita palsu ya karena penonton mereka dikit, gitu jadi mereka bereksperimen gitu pengen ada cuannya, gitu pengen ada duitnya, gitu kelihatan kalau duitnya dikit ya receh gitu dapatnya guys habis sama kuota Ha! <laughs>